Arti cinta ini, kau makan hati dan kau sakiti perasaanku. Apakah arti cinta ini, kau tinggalkan luka dan biarkan? sendiri